Kami Islam menajarkan, kalau tidak bisa membalas, sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan, lebih baik lagi apa? Lebih baik lagi terangkan, lebih sempurna lagi.